Belah, belah coklat bersama si ini dia. Perjalanannya jauh guys. berjalan ke sana. Nanti dilihat. Oke okay, guys. Inilah desaku, jalanan kandang-kandang Desa. dan -kandang sate. Hmm. Ya, banyaklah lelenya ular. Kita akan berjalan masih jauh, guys. Jalanannya. yang itu, itu dia ibuku. Tidak, kami harus melalui rintangan, kebanyakan guys ya. Ini dia, inilah jalanannya yang sangat licin sekali. Kayaknya guys ya, eh. sudah mau kita akan lewat ini licin, Mama tidak pakai sendal. Ini dia, kalau di desa itu bawaannya begini, licin kan? Nah, guys, licin. Bisa uh. guys maklumi saja yung, kalau di desa. Ini di sini. Di sini pernah bapak jatuh di hmm. Mak. lula kasihan orang tua, bapak saya pernah jatuh di sini terguling sampai di bawah sana, sampai hmm. Sekarang kakinya sakit. Hmm. Maklulah kalau umur sudah lebih 90 tahun ya, jelas. buka ibu kalian masih sehat. Guys, dang, banyak ular itu guys di sini, di sana. Kita akan melewati gunung ini ke sana, guys. Inilah jalanannya guys, sangat licin. Ini. ini dia, di sini, sini banyak ular. Hentikan, -henti soalnya jalanannya ini sangat licin. Inilah jalan saya kalau ke kebun. Ini dia, di sini pernah mendapak ular, ular hitam. sini. Tapi kan kita enggak gangguin jadi dia lari lah. Sini guys. Ini dia pakis guys. Ini namanya pakis. Oh, perjalanannya sangat jauh. Di sini ke jatuh, Mak? Sini mama, aku pernah jatuh kemarin. Takutnya itu kalau ular. Bambu. Ini tebing, guys. Eh, tuh tebing. Oh, banyak sekali ular di bawah itu. bermacam-macam ular dalam. Aku juga banyak ular-ular pitong Ini namanya cengkeh, guys. Aduh, oh, masih sana kebunku sebelahnya. Ini, ini, guys. Aku tujuh bulan, udah delapan bulan baru ke sini lagi bungkuk memakluk danna saya harus pergi kerja gaya. perjalanannya itu sangat jauh inilah nasihari menjalaninya jadi setiap pekerjaan harus melalui kesabaran Insya Allah pasti kita akan berhasil yang penting kita selalu bahagia apa adanya biar tidak banyak uang seakan kita selalu kumpul sama keluarga bahagia pasti itu itu dia kebunku guys samping sana itu situ banyak sekali ular itu guys situ banyak sekali ular sana itu dia ada nangka jatuh oh mama licinnya hmm ini jatuhnya banyak nangka guys nah itu pohon coklat bolan masih kecil belum pas sempat nih kasih ini namanya merica hmm. kalau mau dibikin bumbu bumbu merica gak pernah lihat buah merica kan ini ini namanya merica begini bentuknya ini buah merica guys ini buahnya ini bisa, ini kan bumbu-bumbu tadi ya guys banyak ada banyak. Oh mak mak licinnya perjuangan kami dan ibu kami. Mama, video anu-anu sebentar bilang kok karena mati belum tiga jam. Sedenya mati. Ini yang kecilnya baru-baru tanam ini baru empat bulan kapan empat bulan kebun. Hmm. Hai saya kalau kita hati tuh situ di bawah sana guys banyak ular ada biawak besar ini pepaya pepaya desa kabut oh di sini sering dapat ular situ guys di atas sana juga tapi kang ini sudah daftar terlalu tebang-tebang Kah dan dipocok, kue coklat ular. Paling hujan-hujan begini banyak. Kita sudah sampai guys, tempat tujuan. Nah, ini dia. mau lihat pohon coklat ini, coklat masih kecil. Saya lagi mau bohong. Durian sudah kering. Ini dia rumah-rumah kecil. Nah, ini tuh coklat, itu namanya coklat guys, yang mau kubelah. Coklat mentah yang belum di ini akan proses dulu baru bisa jadi coklat yang bisa dimakan kalau kita makan bisa keracunan, rusak paru-paru jantung kalau ayam makan ini guys akan mati capek guys berkeringat. Nih, panas itu dia jagung guys ubinya masih kecil nenas eh oh nenas di sini disering dapat ular. Dan ini pohon terung, tapi sudah ada itu terungnya. Ayuh. Sana guys. Ayo kita coba lihat terung sana guys. Ayo kita coba lihat terung. Wow, kecilnya halus. Ah ini guys besar terungnya. mau lihat terung yang paling kecil? Ini dia. Jagung masih kecil, masih anu. Belum masih banyak itu. Jagung bagian salah. Membelah coklat. Oke okay, guys, kita lihat. Hmm. Kita lihat ya. Cara membelah coklat. Ayo kita coba. Hai guys. Coklat. Cara membelah coklat. Hanya itu. Begini. Hmm. Ini isinya kayak coklat kan Ini isi tapi masih mentah Ini kalau kita makan kadang paru-paru rusak Jantung Kayak masak Kalau ayam pernah makan ini Mati ayam nah, tiga ekor. Sekali. Ini nanti kita Disimpan di karung nanti dijunjung lah, Ke rumah guys. Itu dia yang dia belah mama. Tuh lihat okay guys, Oke bye guys, bye-bye. Jangan lupa like dan jangan lupa follow Instagram kami. Nah. Follow ya guys, aku tunggu thank kami. Oke okay guys, bakung. Mama saya. Semoga dia selalu sehat ya guys, doakan ya. Aku udah berkeringat ya guys, ya. Oke, okay, bye-bye. Assalamualaikum. gak ada orangnya kami video. Oke, okay, guys. Di desa. Semoga ibu kami selalu sehat ya, guys. Kami minta doanya semuanya. Sehat selalu untuk ibu aku, untuk bisa membahagiakan ibu dan ayah. Doakan ya, semoga ayah tetap sehat dan ibu juga. Guys. Aku sampai sini aja ya. Nanti lagi aku kan perlihatkan kehidupan kami sehari-hari. Oke, okay. like. Terima like Jangan lupa like. Jangan lupa like. Dan subscribe. Subscribe. Ah, ini mana? Jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Ya. <laughs> Oke. Okay.